guys welcome back to my channel kembali lagi di channel yang selalu memberikan info info ter up to date dan tentunya membahas seputar dunia sloter. oke okay, kembali lagi sama gue di sini dan kita main lagi di gates of Olympus dan di sini kebetulan gue bawa modal 300 ribuan nih ya kita coba lihat ya udah gue sepin di bet 25 ribu ya sedikit songong juga ya karena Ya gue mau ngebuktiin ke kalian juga bahwa Di situs yang gue mainkan ini Di tempat bermain gue ini ya Bisa ngasih cuan-cuan yang lebih ya Oke eh ya pastinya uh, Simak terus ya videonya dari awal sampai akhir Jangan di skip-skip Biar gak ketinggalan info-info terbaru dari gue kali ini Dan tentunya gue akan ngasih kalian tips dan triknya nih Untuk Uh, info slot gacor hari ini, pola slot gacor hari ini, dan juga bocoran slot gacor hari ini ya. Oke, okay. punya kalian gak usah khawatir, semua info-infonya tentang slot gacor ada di channel gue ini ya. Oke, okay. mungkin di sini gue main di bed yang sedikit lebih besar gitu ya dari biasanya. Karena memang ya gue mau mencoba ya untuk membuktikan gue langsung main di bet uh, 25.000 ini apakah worth it atau tidak Itu ya. Tapi balik lagi sih semua itu kan tergantung dari hoki kita masing-masing ya. nggak ada yang tahu juga untuk hasilnya. Ya dan di sini ya gue hanya iseng-iseng aja sih. Siapa tahu ya kan. Oke mantep banget langsung dapetin profitnya dong satu juta dan langsung legit gak tuh ya yang pasti di sini uh, DC-nya aktif ya oke di sini gue coba untuk uh, spin sepin lagi oke sembari melanjutkan yang pasti untuk kalian semua yang sudah hadir di sini nemenin gue jangan lupa untuk dibantu like komen dan di subscribe channel ini. Dibantu share-share videonya sebanyak-banyaknya Biar channel gue makin berkembang Dan makin maju dong tentunya ya Oke okay, dan jangan lupa juga untuk aktifin notifikasi loncengnya Biar nggak ketinggalan info-info terbaru dari gue setiap hari Yang pasti tentang uh, slot gacornya nih ya Kalian gak usah khawatir punya kalau kalian butuh info apapun tentang slot gacor Semuanya ada di channel gue ini Oke okay? Untuk twistpin yang pertama kali di sini gue udah langsung dapetin ya Mudah-mudahan hasilnya gak mengecewakan Dan yang pasti sembari kita pantau-pantau ya Jangan lupa nyeruput kopi dulu dan sebat-sebatnya nih biar makin uh, nikmat juga ya Aduh, garis banget uus ya Oke, okay, dan di sini gue mau ngasih tahu tempat bermain gue ya Yang pasti gacor parah ya di sini gue bermain di situs Lollipop 138 gajah makan permain gacor men yang pastinya aman dan terpercaya Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi dan yang pastinya ya situs ini rekomend banget buat kalian para mania lainnya ya oke okay, di sini aduh mantap banget sih hasilnya gue suka ya baru awal aja udah dikasih yang begini nih apalagi nanti ya kan Makanya kita lihat aja ya mudah-mudahan gak zoom juga ya di game kali ini karena ya siapa sih yang mau rungkat ya kan Semua pasti pengen dapetin profitnya tapi kembali lagi ya jangan berpatokan uh, untuk dapetin profit Karena memang di sini tujuan kita hanya hiburan aja ya tujuan kita hanya ya iseng-iseng aja ya siapa tahu gitu kan Pokoknya hanya sekedar mengisi waktu luang ataupun mungkin kalian lagi gabut gitu ya Bolehlah main-main, tapi inget jangan uh, jadikan game ini sebagai pendapatan utama kalian Karena tujuan awal ya hanya untuk hiburan aja, cari contoh tambahan, oke okay lah ya Dan di disini uh, gue juga mau ngasih tahu ke kalian ya Kalau kalian mau main tuh pastikan kalian cek dulu untuk RTP nya Biar kalian juga nggak salah pilih main game juga dan Ya kalau bisa kalian bermain di RTP 90% ke atas ya Karena memang gue setiap bermain itu selalu di RTP 90% ke atas Mungkin banyak yang bertanya ya kenapa sih harus bermain di RTP tinggi gitu ya Karena menurut gue ya Kalau kita main di RTP tinggi Itu untuk dapetin cuan-cuannya juga semakin tinggi Dan pastinya untuk dapetin kesempatan menangnya juga semakin besar Itu alasannya ya Oke okay, kita lanjutkan lagi sayangku ya kita sepin-sepin dulu ya Di sini gue udah main di bet 40000 nih siapa tahu ada keajaiban ya kan Karena ini mulai turun juga saldo gue Ini penting ya gue nikmatin aja permainan ini ya Gue hanya sharing-sharing gue hanya berbagi aja untuk kalian semuanya ya semoga ada info-info yang bermanfaat untuk kalian dan ya bisa membantu kalian lah ya untuk dapetin cuan tambahannya di lollipop138 ini oh ya bagi kalian yang mau join di lollipop138 langsung merapat aja ke channel gue untuk link gacornya nanti gue akan taruh di kolom komentar ya sayangnya langsung hajar ya mumpung lagi gacor nih ya kan siapa sih yang gak mau cuan ya kan yang penting fokus aja nggak usah terlalu nafsu mainnya ya Kita main santuy aja sesuai feeling ya Kalau sekiranya uh, putranya lagi kurang bagus ya Mending stop dulu aja gitu ya Tapi kalau misalkan uh, lagi bagus lanjut gitu ya Sebenarnya gambling aja sih Oh oke okay, mantep banget nih Mantep mantep mantep ya Kita dapetin frisbee nya di bet 40 ribu ya Sebenarnya ya gimana ya? Ya gambling aja gitu ya. Tapi kan kita bisa nih ya mengira-ngira gitu ya. Kalau lagi dikasih bagus mah hajar terus aja gitu ya. Pokoknya ya namanya um, Hoki mah nggak ada yang tahu ya. rezeki nggak ada yang tahu. Makanya ya gue bilang tadi ya ini hanya sekedar hiburan aja. Gak usah berpatokan juga ya untuk jadi pendapatan utama kalian. Oke? Okay? Karena ya ini kan hanya sebuah permainan gitu Jadi ya sekedar Hevan-hevan gitu ya Hanya senang senang aja Oke okay. Mantap banget dikasih nih cene nih Ya mudah-mudahan ya bisa lebih dari ini Hayu us Nice nah tapi sebelum berakhir juga Gue ada sedikit pantunnya untuk kalian Kemalipo beli permen Cak Jangan lupa depo Oke okay ya di lollipop 138 nih bestie Dan pastinya karena video gue ini juga mengandung konten dewasa Jadi ya memang hanya untuk usia 18 tahun ke atas ya Bagi kalian yang masih di bawah umur ya gue harap skip-skip aja apabila Video gue lewat di beranda kalian Aduh mantep banget nih 5 juta nggak tuh Oke okay, mungkin habis ini gue akan akhiri gamenya dan tentunya gue akan uh, langsung sikat aja ya Dan pastinya semangat tempurnya ya, semangat berjuang untuk dapetin profit-profitnya Untuk dapetin cuan tambahannya di Lollipop 138 Pastinya semangat terus para pejuang receh semuanya ya Oke okay, mungkin sampai sini aja video gue kali ini Gue izin pamit undur diri Karena di sini gue udah dapetin profit Dari modal gue yang gak seberapa Anjay ya. Dan tentunya sampai ketemu lagi Di video gue selanjutnya Salam sensasional, bye